Ini bukan kaleng-kaleng persahabat ya Naruto nya Abang Bilar ini harganya bukan main para sahabat, ya kita lihat di sini dalam sebuah caption. Tentunya untuk harga dari mainan Naruto Uchiha nya milik Rizky Bilar ini seharga Rp18.694.728. Ini persahabat ya memang bukan kaleng-kaleng tentunya harga mainan dari Rizky Bilar kita semakin bahagia dan bahagia yang mudah-mudahan Abang Bilar selalu diberikan kesehatan kebahagiaan Amin ya, robbal alamin dan persahabatnya kita lihat dalam sebuah komentar postingan tersebut di sini ada komentar dari Kurniasari 1988 mengatakan lebih mahal ini daripada motor Beat gue wow Memang luar biasa, persahabat ya. Mudah-mudahan saja tentunya Rizky Bilar selalu diberikan kesuksesan, amin. Ya Robbal Alamin. Ke kabar berikutnya, kita lihat juga persahabat ada sebuah vlog yang diunggah di channel YouTube-nya Abang Bilar. Ini momen ketika Rizky Bilar dan Lesti tentunya mencari hewan kurban bareng nih, pas sahabat ya, makin romantis. Dan makin cute. Dalam vlog tersebut banyak sekali momen yang tentunya membuat kita semakin bahagia. Di sini kita ada juga momen yang tentunya diberikan. Rizky Bilar langsung aja ke DLSD untuk lulus. sapi hewan kurban mereka harus ya, luar biasa. Suatu kebanggaan untuk kita. Mudah-mudahan mereka selalu diberikan keberkahan dan barokah. Amin, ya Robbal Alamin. Dalam musim ini, juga banyak komentar hingga respon dari para fans. Ya, dari akun Instagram, Nabila Anuskor Purti mengatakan, Aku Salfok sapinya abang nangis, Masya Allah, itu sapi kayaknya baik banget ikhlas dan tulus sampai nangis gitu sapinya. Wow, yang berkurban juga hatinya sangat tulus, persahabat yang ya kita makin bangga. Kepada idola kita ini, mudah-mudahan selalu banyak orang baik yang selalu mendoakan dan mensupport mereka. Ke kabar berikutnya, persahabat kita lihat di sini ada momen spesial banget yang kita dapat. Tentunya dedek Alasy kejora langsung memegang jari manisnya Rizki Binar sahabat ya aduh makin salpok makin cute makin menggemaskan momen-momen seperti inilah yang kita inginkan persahabatnya. ya mudah-mudahan mereka selalu diberikan kesehatan kebahagiaan amin ya robbal alamin postingan sebut juga telah di kembali oleh akun leslar anscore history Tentunya ada sebuah kalimat caption yang dituliskan pasti si Dede takut kalah jeli ya wow <laughs> banyak komentar hingga respon dari para fans para sahabat, ya Kita lihat di sini ada komentar dari akun Sds New persahabat ya mengatakan Teteh lagi ngeliatin ada yang digigitin gak ya hahaha -ha. <laughs> Selanjutnya, komentar lain diberikan oleh Hakun Dain Underscore mengatakan WKWK, Dede takut kalah gercep merhatiin kuku osas Tuh persahabatnya Dedek Lesti memang luar biasa Selalu memperhatikan hal-hal yang sangat kecil dari Rizky Bilar Tentunya ini yang membuat kita semakin bangga Perhatian, kasih sayang Dan tentunya saling mengisi satu sama lain Luar biasa ini adalah panutan buat kita semua Ya, kabar berikutnya kita lihat di unggahan sental putih Anscar Bilar ini mengunggah sebuah postingan yang mana momen vlog di channel YouTube-nya Abang Bilar pasangan masih tentunya mereka memilih hewan kurban dan kita salvo sama kata-kata dan kalimat yang disampaikan oleh Abang Bilar "Berkurban bukan untuk ria atau pamer mari berlomba-lomba dalam kebaikan luar biasa kalimat yang disampaikan. Ini tentunya satu pelajaran untuk kita semua, bahwa berkorban bukan untuk ria atau pamer, Pak sahabat, ya Mudah-mudahan kita selalu diberikan rezeki yang banyak dan biar bisa berkorban, Pak sahabat, ya Luar biasa, ini adalah perlutan kita. Nah, sebuah kalimat caption juga dituliskan oleh Agus Putih Bilar. Yang dikatakan, kakak emang benar ya, berkorban itu nggak wajib. Tapi kalau ada rezeki boleh dan bukan buat ria, kita emang harus selalu berbuat baik Memang luar biasa persahabat ya, panutan kita, sosok inspirasi buat kita semua juga, mudah-mudahan mereka diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Dalam meseinkan sebut juga banyak komentar dan respon yang sangat positif, yakni dari akun Instagram, Hams 492 mengatakan, Bukan pamer atau ria, tapi kita harus berlomba-lomba dalam hal kebaikan, apalagi kalau mampu, kenapa enggak, tuh, Pak sahabat ya. Dan kita mari berlomba-lomba dalam kebaikan, Pak sahabat. ya. Ini adalah salah satu pesan yang sangat penting untuk kita semua cerna. Tentunya kata-kata yang disampaikan oleh Abang Rizky Bilar. Ke kabar berikutnya, para sahabat baguin akan menginfokan kembali bahwa besok, tentunya besok malam, akan hadir acara konser Hijrah Cinta Rosada dan Lesti di Ajuwa TV jam setengah sembilan malam, para sahabat ya. Tentunya doakan terus karya-karya dari idola kita, mudah-mudah ada kejutan yang kita dapatkan, dan mudah mudahan ada kabar baik dan kabar bahagia yang selalu kita tentunya dapatkan, para sahabat ya. Tetap antengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya.